transfer kadinya malam-malam itu Mm Heeh. -hmm. biasa 1,3 kan. Kami hari, Bang. Mm. Si Menga, oh, məhata, ah, asiknya, asik. oh, jadi udah harga lima jadi tinggi lima jadi naja jadi si idama kan kio maliknya jadi si ya, si ya, nah, si teh ke si si Idamah itu si idama teh si di dari si si bisa kena motor lah, -nang -nang di kantornya perusahaan masalah, pan, kantor jadi bisa suka bantuan dirinya, bisa kena motor magena gitu. ya, motor tilo, dia, jadi, nah, si itu bisa kena motor si si nah hari kita begitu ya bisa, bisa, abu, ibu, da, hari selaku nanti bisa selaka teh ibe jenak orang si, tahun <tuk> ah tahun muda ya, si, si, Panesa <tuk> saya so, belum tahu ini jadi mama, -mama jangat, nao, uang, tenap, um, ibu dah dah nate hey. Alhamdulillah, ibu ibu kemana teh si ibu mah <tuk> si um, <tuk> Jam 11, <tuk> yo ayam aya ah dia jadi bingung, oke. Jangan Hah? Ada apa uh. uh. kan, si yeah. so yang, tahun tahun, subuh tidak kedua tahun karena Tak ada kamu enggak ikut ilmu-ilmu kekurangan aja, dia sepadat cecil dada, kalian susah, kena mikir-mikir, cek deh, kenapa? Oke, biar sakitnya cecil tinggal eh, kasih kasih aja, ya, minum musibah, ya, kalau ada. Oh, so, mm, jadi gitu. jadi oh, terutama tahu e, ibu, mm. dengan lagi susah. Jadi utamanya Ida ini. Tidak. Ibu gitu? penjara pisang rumah perusahaannya Si Ibu Tengahusulik itu, jangan terkuat mayar si Ida, eh, ya kamu bilang aja ke okay, ibu kamu gimana, jangan juri bingung, cuman di BN mah dibayar, tapi gak tentu tanggal 1, paling mulai kelatnya tanggal 15, namun 2 bulan pun, namun ayahnya tentu dikentek, kan kan buat eh, adek kamu, ah tuan, si Ida atau jantung kata ya, si Ibu si Tengahusulik nggak apa-apa si tapi ibu ayah dikumati kegiatan dengan emm itu ayak temen-temen ayaknya jadi kita terus jadi jadi aku kursus anaknya tidak pernah diditewai, enggak. Enggak, masuk si ibu, itu, bagaimana kan kamu buat adik kamu, buat ibu kamu, jadi jadi si ibu nggak itu, jadi bersinar marah memang ada si ibu tetap dulu asik buatnya kursi ida pinter gaji tuh, gak iya. gaji. Okay. Okay. Okay. tapi Ida berpahan, <tuh> uh. Uh. Si, bertahan nih, <tuh> bertahan sampai ayunan, akhirnya <tuh> alam biraja. <diri> <tuh> ah, ya. ah, kan memang apa ayah, ayah, kan apa sih? ida masa, mana channel ini? kursi, kamu jangan bikin paspor gitu. Mm -hmm. si, mm -hmm. ya, bikin eh, itu kamu channel itu dengan saya bertiga di Masih di Ya, Kakak. Kakak malah, Kakak Kakak kalau dia iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kan, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, yang iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, bisa iya, iya, iya, bisa, bisa iya, iya, iya, itu Alhamdulillah milik orang kami milik namanya. Ada banget orang buka apa pas dia IG, IG, Wah, sih. apa ini? Kalau kita <cuk> Keramik, waduh, kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo hari kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo keramik kalo kalo pakam, kalo kalo apa apa, kalo ada ini sudah di di Jakarta? bahasa kan eh. di aku kan gitu mau juta ini hari juta aku juta juta ya kan Anu ini anu anu anu anu anu anu anu kan anu anu anu anu anu iya nomor apa okay? itu ya nomor